Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel tutorial Nah untuk tutorial kali ini teman-teman Anda mau ngebagain cara mengaktifkan Penghemat baterai di HP Android Tapi sebelum lanjut ke Pembahasannya baik kamu yang baru bergabung Di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe Baik sahabat, ini dia cara mengaktifkan penghemat baterai di HP Android. Nah sahabat, untuk cara mengaktifkan penghemat baterai di HP Android, langkah yang pertama kita masuk dulu ke pengaturan ponsel teman-teman ya. Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya yaitu kita gulir ke bawah, kemudian kita cari... Uh, Laboratorium baterai teman-teman ya kita cari menu Laboratorium baterai di pengaturan ponsel teman-teman ya kita masuk ke Laboratorium baterai teman-teman. Jika sudah masuk kemudian kita di sini pilih uh, menu AI Hemat Daya Pintar teman-teman. Kemudian kita pilih penghemat baterai. Baik sahabat untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita tinggal mengaktifkan saja penghemat baterainya teman-teman ya. Kita klik aktifkan ya teman-teman ya. Nah teman-teman jika sudah aktif penghemat baterainya teman-teman ya. Eh, maka secara otomatis HP Android kamu akan menghemat baterainya hingga... 89% teman-teman ya itu untuk penggunaan normalnya teman-teman kamu bisa menghemat sampai 89% jika kamu mengaktifkan penghemat baterai ini teman-teman nah teman-teman itu dia cara mengaktifkan penghemat baterai di hp android caranya cukup mudah sekali ya teman-teman ya kita tinggal masuk ke pengaturan kemudian kita masuk ke laboratorium baterai kemudian kita aktifkan penghemat baterainya eh, di hp android teman-teman